Sholat bagian 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayah baru selesai sholat ya? Iya ajamah Ajmal sudah tahu sholat kan? iyalah Ajmal tahu sholat itu kan rukun islam yang kedua benar Ajmal apa Ajmal juga sudah tahu kapan saja waktu sholat? belum tahu ya memangnya kapan saja sholat fardu itu kita kerjakan sebanyak lima waktu dalam sehari sholat subuh sholat zuhur sholat ashar, sholat maghrib dan sholat isya Sholat subuh dikerjakan di waktu subuh sebelum terbit matahari Sholat zuhur dikerjakan ketika matahari tergelincir ke seberah barat di waktu siang Sholat asar dikerjakan di waktu sore sebelum terbenam matahari Sholat maghrib dikerjakan setelah terbenamnya matahari Dan sholat isya dikerjakan di waktu malam Selain itu, apa lagi yang harus Ajmal ketahui ya. Salat itu dikerjakan dengan cara menghadap kiblat. Kemudian, sebelum salat harus berwudu terlebih dahulu. Tempat salat dan pakaian yang kita pakai pun harus bersih dari najis. Itu adalah syarat agar salat kita sah dan dapat diterima oleh Allah. Selain salat fardu yang lima waktu. Ada juga sholat Jumat yang wajib diikuti oleh kaum laki-laki. Dilaksanakan pada hari Jumat di masjid secara berjamaah. Selain itu juga ada banyak sholat sunnah. Salah satunya yaitu sholat tarawih yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Setiap orang yang beragama Islam wajib mengerjakan sholat. Jika kita tidak mengerjakan sholat, Allah akan marah pada kita. Karena dengan sholat, hati kita akan menjadi tenang dan kita akan banyak diberi kemudahan oleh Allah. Kalau begitu, sekarang Ajmal mau sholat dulu ya, biar Allah nggak marah. Memangnya Ajmal sudah tahu rukun sholat? Wah, apalagi itu ya?